Nah, ini tema yang sangat menarik, Dinyinyir, dihina dan ditolak. Bagaimana caranya? Kalau kita ngomong ninir, dihina dan ditolak, tentu saja ngomongnya rasa sakit. Atau sakit jatuh di sini. Yang lagi viral sekarang, Agnes Monica menjawab Haider yang dibilang si job sepijok. lalu alas menjawab, job sekali tapi untuk bertahun-tahun. Kalau saya ketidakpercayaan orang terhadap kita adalah penyemangat dan pemacu saya untuk lebih baik dan saya akan kerja prestasi sampai dapat sampai mereka tidak dapat berkata apa-apa cara elegan mengalahkan dengan prestasi kita semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih.